Meski sudah uzur, Cristiano Ronaldo masih bisa cetak 40 gol semusim. Cristiano Ronaldo saat ini telah berusia 36 tahun. Meski telah uzur untuk ukuran seorang pesepak bola, Ronaldo Diakni masih bisa mendulang 40 gol dalam semusim bersama Juventus. Contohnya saja saat di Real Madrid. Torehan terburuk Cristiano Ronaldo dalam semusim adalah 33 gol, adapun catatan terbaiknya adalah 61 gol. Sekarang ini Ronaldo memang sudah semakin uzur, namun performanya masih tetap terjaga, dan mampu mengemas puluhan gol bagi Juventus. Pada musim perdana bersama Ibian Koneri, CR7 mengemas 28 gol. Pada musim keduanya Cristiano Ronaldo mampu mencetak 37 gol dan musim 2020/2021 menghasilkan 36 gol. Kini apakah Ronaldo akan bisa mempertahankan performanya itu? Mantan bek timnas Portugal, Bruno Alves meyakini Cristiano Ronaldo akan bisa melakukannya yang kita semua tahu sebuah fenomena dengan jaminan 30-40 gol bahkan di usia 36 tahun ujar Alvis kepada Sport. akan tetapi Bruno Alvis mengatakan masih adakan Cristiano Ronaldo tidak bisa mengemas gol sebanyak itu. Hal tersebut akan terjadi jika Ronaldo tak mendapat dukungan penuh dari rekan-rekannya di Juventus. CR7 adalah seorang juara, seorang pemenang dan selalu melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi ia membutuhkan tim untuk mendukungnya. Seseorang tidak dapat berpikir bahwa ia sendiri sudah cukup. Cristiano Ronaldo sejauh ini telah bermain sebanyak 133 kali bagi Juventus di semua ajang kompetisi. Dia berhasil mengemas 101 gol dan 22 asis. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.